ya ila segala urusan itu berjalan atas putusan Allah model apa yang Allah ya rido kan dari kota dari takdir, ya ya Allah, Allah tidak di cokarogizi. ini, sampai Oke okay.